PT Denatur Indonesia Group, merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BBOM, bersertifikat halal MUI Indonesia, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen Mutu Internasional ISO 9001. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya yakni Curbamin Karoma. Curbamin karoma merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang dipercaya mampu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Curbamin karoma terbuat dari ekstrak nemu putih sebesar 2.500 mg. Dikutip dari sehatview.com, temu putih merupakan tanaman herbal yang terkenal karena kandungan kimia kurkuminoid dan flavonoid. Temu putih diyakini bermanfaat untuk meringankan gejala tidak enak badan, menghambat pertumbuhan sel kanker, menghambat perkembangan bakteri, mengatasi gejala alergi, dan sebagai penawar racun. Dan berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Obat herbal minim efek samping,